Rahayu, rahayu, rahayu sagunging Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Video Kawedar. Pada kesempatan ini saya akan mengajak seluruh pemirsa untuk kembali memahami tentang Betung Jawa. Betung Jawa ini sudah banyak dilupakan oleh orang-orang terutama bagi orang Jawa sendiri padahal ini sangat penting. Apa mungkin takut dianggap ketinggalan zaman atau tidak mau dianggap ini sebagai klenik dan sebagainya. Yang saya maksud dengan petung Jawa adalah petung yang berhubungan dengan hari dan pasaran, juga wuku termasuk paringkelan Dalam petung Jawa ini banyak sekali Paringkelan seperti Paringkelan Hari yang disebut Satworo Satworo Paringkelan diantaranya Aryang, Tungle, Wurukung, Paningron, Was dan Maulu Paringkelan ini diperuntukkan bagi para petani, peternak juga para pengusaha yang mau membuka usaha baru Kemudian juga ada paringkelan hari yang di dalam wuku 30. Nama-nama wuku 30 ini diawali dari nomor satu yaitu wuku Sinto sampai nomor ke-30 yaitu wuku Watu Gunung. Wuku itu umurnya tujuh hari dimulai dari hari Minggu Senin, Selasa, Rebu Kamis, Jumat dan Sabtu. Setelah hari Sabtu, maka akan berganti wuku yang berikutnya Paringkelan ini disebut satu ringkel, dua sonya, tiga dunya, empat malian, dan lima nyawa Ini berlaku seperti wuku yang tidak bisa diubah-ubah urutannya Dari angka satu sampai yang kelima tadi Paringkelan wuku ini biasanya dipergunakan saat orang-orang menjalankan sesuatu yang sifatnya sakral seperti orang hajatan, mendirikan bangunan, membuka usaha baru, pindah rumah baru dan sebagainya. Kemudian paringkelan Soman atau paringkelan jejodohan. Paringkelan ini ada lima yaitu satu Sri, dua lungguh, tiga gendong, empat loro, lima pati. Petung Jawa ini biasanya digunakan untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup yang berhubungan dengan pasangan calon suami istri atau saat orang mau mengadakan pernikahan antara calon yang laki-laki dengan calon yang perempuan. Saya lanjutkan, sekarang saya akan lanjutkan sifat watak, karakter serta perjuduan bagi orang-orang yang lahir pada hari Selasa Legi Hari Selasa Legi itu berasal dari Dayanya Sang Yang Kartiko atau Bintang zaman Jawa kuno hari Selasa itu disebut Hari Anggoro dengan berjalannya waktu Hari Anggoro itu dirubah yang sekarang menjadi Hari Selasa Hari Selasa ini mempunyai neptu tiga neptu itu artinya daya atau kekuatan kekuatannya dari sang yang kartiko tadi atau sang yang bintang cahaya bintang di malam hari itu bisa memberikan penerangan walaupun tidak seterang cahayanya bulan tetapi paling tidak bisa menerangi bintang juga merupakan perhiasan yang ada di langit Itulah dayanya Sang Yang Kartiko. Kemudian pasaran legi. Legi berasal dari cahaya putih yaitu cahayanya Batari Sri. Zaman Jawa kuno pasaran legi itu disebut hari Sri atau hari petak atau putih yang sekarang menjadi nama pasaran legi. Pasaran Legi ini mempunyai neptu lima yang sumbernya dari rohaninya manusia Jadi jelas ya yang saya sampaikan tentang Selasa Legi adalah dari daya kuasanya Sang Yang Kartiko juga dari daya kuasanya Batari Sri Saya lanjutkan dengan sifat orang-orang yang lahir di hari Selasa Legi Weton Selasa Legi itu orang yang lahir pada hari Selasa Legi mempunyai sifat sangat optimis, selalu rela berkorban dalam pergaulan, disenangi oleh orang lain dan sangat membenci tentang kepalsuan. Orang yang lahir di weton Selasa Legi diyakini memiliki sifat atau watak serta karakter seperti lakuning api artinya mudah marah walaupun hanya sebentar dan gampang tersinggung dengan orang yang tidak disukainya juga sangat ambisius untuk meraih yang diinginkan weton legi ini memiliki jumlah neptu 8 neptu ini diperoleh dari penjumlahan hitungan antara hari selasa neptunya tiga dan pasaran legi itu neptunya lima jadi nilainya delapan Watak, sifat, dan karakternya orang yang lahir di Harajil Legi secara umum Orang ini memiliki dasar pemarah, pecemburu yang sangat kuat Walaupun begitu, dia termasuk orang yang sangat luas dan mudah bergaul Sifatnya selalu ceria, memberikan kebahagiaan bagi orang lain Meskipun dia ini mengalami kesusahan, dia akan menyembunyikan Kesusahannya itu kepada orang lain, walaupun itu dengan teman dekat sendiri. Orang yang lahir di hari Selasa Legi ini biasanya cenderung sangat bertanggung jawab, murah hati, dan jarang sekali bicara bila tidak terlalu penting. Kemudian, sifat yang positif yang dimiliki orang yang lahir di hari Selasa Legi adalah orang yang... Selasa legi lahirnya itu suka menolong, pemaaf, dan berhati mulia. Selain itu, karakter yang dimilikinya adalah wawasannya yang sangat luas dan banyak rezekinya. Akan tetapi, karena kelebihan dan keunggulannya yang dimilikinya tadi, orang yang lahir dari Selasa Legi ini biasanya sering membantah. Adapun karakter yang negatif. Yang dimilikinya Dia selalu sering kena fitnah Banyak orang yang iri hati Banyak orang yang sirik Karena keberhasilannya Biasanya orang yang lahir di hari Selasa legi Kadang-kadang terlalu berani dalam mengambil keputusan Keputusan apa saja itu Dan dia sangat berhati-hati sekali Tetapi karena terlalunya berhati-hati sehingga orang ini sering bingung sendiri setelah mengambil keputusan tadi. Jadi, orang yang lahir di Selasa Legi ini sering mengambil keputusan terlalu berhati-hati. Tetapi setelah itu diputuskan, maka dia akan mengalami kebingungan apa yang sudah diputuskannya tadi. Kemudian, pekerjaan yang cocok bagi orang yang punya weton hari Selasa Legi. Berdasarkan sifat dan karakter yang dimilikinya Orang yang lahir di weton selasa legi Pada umumnya cocok bekerja sebagai wirausahawan Atau pengajar Jika bekerja sebagai karyawan bawahan Dia tidak akan lama bekerja Kalau tidak dipecat Ya dia akan mengundurkan diri Itu sifat orang yang lahir selasa legi Kenapa? karena orang ini terlalu sering membantah dengan atasannya ia akan lebih cocok mencari rezeki dengan menjadi wirausaha dan menjadi bos dalam usahanya sendiri orang yang lahir di hari Selasa Legi juga cocok menjadi seorang pemimpin misalnya dari kepala desa ketua organisasi camat ...atau bupati sekaligus gubernur. Dan mungkin masih ada kesempatan-kesempatan yang lebih tinggi dari itu. Karena orang yang lahir di hari Selasa Legi ini... ...banyak disukai oleh orang-orang besar atau para pejabat. Karena keberanian dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sesuatu itu... ...sebagai modal besar baginya... Untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses Mereka Orang-orang yang Lahir di hari Selasa Legi Selain menjadi pengusaha Juga tepat jika menjadi seorang guru Atau dosen Atau pengajar apapun lainnya Karena Dia bisa mengarahkan murid Yang dipimpinnya secara ikhlas Untuk mencapai tingkat Kesuksesan yang lebih tinggi Dengan dasar watak serta pemberi juga murah hati yang dimilikinya. Kemudian tentang rezeki. Berdasarkan jumlah wetonya Selasa Legi, memiliki jumlah yang sangat kecil yaitu delapan. Maka rezekinya juga sedikit. Tetapi setelah usianya 26 tahun rezekinya mulai menanjak. Namun mulai usia 52 tahun ke atas Rezekinya mulai berkurang Apapun yang dilakukan akan sering gagal Walaupun ada rezekinya hanya cukup Untuk menutupi kekurangannya tadi Karena untuk membantu meningkatkan ekonomi orang lain Untuk membantu meningkatkan ekonomi dalam usahanya Harus ada orang yang mendampingi usahanya Atau punya partner dengan neptu hari dan kelahiran yang nilainya di atas angka 8. Jadi, orang yang lahir di hari Selasa Legi yang mempunyai weton 8 diusahakan kalau bisa mempunyai partner kerja orang-orang yang naptu kelahirannya di atas angka 8. Kemudian tentang jodoh pinasti. Orang yang lahir di hari Selasa Legi yang memiliki neptu 8 ini akan sangat cocok jika didampingi dengan orang-orang yang lahir pada hari Jumat Pon, Sabtu Wage, Sabtu Pahing. Ketentukan jodoh ini berlaku dalam hal pasangan antara suami istri. Ini ketemu jodoh pinasti, mereka akan saling melengkapi dan selalu berbahagia. Perkawinan antara weton Selasa Legi dengan orang yang lahirnya Jumat Pon, Sabtu Wage, dan Sabtu Paing ini dilihat dari ringkelan Suman Ketemunya di urutan nomor satu, yaitu Sri. Artinya, perkawinannya akan banyak mendatangkan rezeki. Semakin banyak berbagi rezeki kepada orang lain, maka akan semakin banyak pula rezeki yang diterimanya. Dan dalam rumah tangganya akan selalu menemukan kebahagiaan yang hakiki Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut Tetapi yang menjadi tolak ukur dalam rumah tangga pada saat ini atau zaman sekarang ini bukan soal rezeki atau harta yang melimpah Banyak sekali orang kaya, tetapi kehidupan dalam rumah tangganya tidak tentram, selalu cecok, ada saja permasalahannya Mungkin ini karena perkawinannya bukan jodoh pinasti atau yang ketemu hari dan pasarannya yang cocok seperti yang saya sampaikan tadi Terus solusinya bagaimana? Yang sudah terlanjur menikah tetapi jodohnya bukan jodoh pinasti Apakah mau pisah terus nyari yang baru supaya ketemu dengan jodoh pinastinya Itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau menurut saya solusinya begini bagi orang yang sudah menikah tetapi bukan dengan jodoh pinasti caranya harus membangun nikah ada cara yang harus dijalankan sesuai dengan tradisi jawa bagi orang jawa tetapi ini tradisi juga tidak hanya berlaku bagi orang jawa mungkin bagi orang-orang selain orang jawa kalau memang ingin membangun nikah caranya bagaimana Caranya cari hari dan pasaran saat pernikahan Anda. Pada tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa. Nanti ketemunya hari apa. Pada hari Minggu Kliwon, umpamanya Anda menikah pada saat itu. Usahakan setiap hari Minggu Kliwon, Anda bikin bancaan atau bisa disebut dengan tumpengan. Tumpengan itu tumpeng yang dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 atau telur bebek 20 yang sudah direbus kemudian ditaruh di sekeliling tumpeng itu juga dilengkapi dengan ubur rampe seperti jajan pasar dan buah-buahan lalu undanglah teman-teman atau sahabat Anda dan katakan pada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini saya bangun nikah dengan tujuan supaya rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin Seperti saat kami berdua menikah pada waktu itu Kemudian kalau ada teman yang bisa dipandang bisa membacakan doa Minta tolonglah untuk memimpin doa dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Supaya rumah tangganya menemukan kedamaian Nah, untuk membangun nikah ini bisa anda lakukan setiap hari dan pasaran saat anda dulu menikah ini bisa anda lakukan kalau memang rezeki anda bagus tetapi kalau kondisi ekonomi anda kurang mendukung paling tidak minimal anda lakukan setiap tiga bulan sekali artinya setiap tiga minggu kliwon sekali anda bikin banjaan atau tumpengan Ini pasti Anda tanya Kenapa tidak tanggal yang dipakai Untuk membangun nikah ini Untuk membangun nikah pada dasarnya orang Jawa itu mengikuti hari dan pasarannya Jadi untuk melakukan kegiatan yang sakral yang dipakai itu adalah hari dan pasaran Bukan tanggal masainya. Lalu apa manfaat dari membangun nikah itu? Manfaat dari membangun nikah itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi Agar rumah tangga si pengantin tadi Atau orang yang sedang membangun nikah tadi Seperti saat Anda menjadi pengantin baru itu Yang selalu berbunga-bunga dan selalu mendapatkan kebahagiaan Kemudian Dari mana dan apa artinya kata-kata Sri Lungguh Gendong Loropati tadi Ini yang dinamakan paringkelan soman Paringkelan itu apa paringkelan itu dari kata ringkel yang artinya apes atau na'as sedangkan soman itu perkawinan atau jejuduan jadi kesimpulannya dari Sri Lungguh Gindung Loropati itu merupakan apesnya hari dan pasaran untuk perjodohan antara laki-laki dan perempuan Coba mari kita jumlahkan kembali Hari itu ada tujuh Mulai dari hari Minggu Senin, Selasa Rebu Kamis Jumat dan Sabtu Kemudian pasaran itu ada lima yang diawali dari legi paeng pon wage dan kliwon. Hari 7 dan pasaran 5 jika ditambahkan menjadi 12. 12 itu kalau bahasa Jawa dibilang rolas. Rolas di sini yang dimaksud adalah ronglas, artinya dua orang antara laki-laki dan perempuan disatukan dengan cara pernikahan tadi jika memang di situ menjadi jodohnya maka saat pernikahan pun juga harus dicarikan hari dan pasaran yang cocok supaya perjalanan hidup mereka nantinya selalu mendapatkan kebahagiaan sekarang apa artinya Sri Lungguh Gendung Loropati tadi Sri Sri itu artinya rezeki Orang yang menjalankan perjuduan yang ketemunya hitungan seri Biasanya rezekinya selalu ada dan akan selalu mengalir terus Jadi kehidupannya akan selalu senang dan bahagia Kemudian yang nomor dua, lungguh Lungguh bisa kedudukan, bisa jabatan Itu dari segi positifnya Tetapi dari segi negatifnya Duduk diam Diam tetapi di sini Lunggu yang membeget, yang begeget, tidak mau berkarya Hanya duduk, diam, bahkan apapun yang dikerjakan Akan selalu mengharapkan dari pemberian orang lain Bahkan mohon maaf sekali, pekerjaan pun juga bisa mengharapkan dari orang lain Karena dia sendiri sudah terbawa oleh hari dan pasaran yang telah Dijalankan tadi Kemudian yang ketiga Gendong Gendong itu membawa beban Perjuduan yang ketemu hitungan nomor tiga Atau gendong Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat sekali Di dalam perjalanan rumah tangganya Lalu yang keempat Loro Atau sakit Loro itu sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat Atau loro Biasanya Sering sekali akan mengalami sakit-sakitan Entah itu yang laki-laki ataupun yang perempuan Yang kelima adalah pati Pati itu artinya mati Nuju pati dalam perjuduan yang ketemu hitungan nomor lima Menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar Karena mohon maaf jika ini dilanggar Sudah banyak sekali yang terjadi ini bisa mati rezekinya, juga bisa mati orangnya Setelah Anda menjalankan pernikahan Bisa tidak lama lagi Anda tidak mempunyai salah satu dari kedua orang tua Anda Entah itu orang tua dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan Inilah pentingnya petung jawa Agar kita tidak melanggar angger anggar yang sudah ditentukan oleh alam yang disampaikan oleh para leluhur kita terdahulu Karena petung jawa ini sumbernya dari alam yaitu isen-isening dunya atau isen-isening jagad Sekian atas kebersamaannya dengan weton hari Selasa Legi Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat jika ada salah dan kekurangannya dalam penyampaian saya Mohon maaf Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagumendumadi